Ha ha ha ah <laughs> ah <laughs> <laughs> ha <laughs> <laughs> Hari ini saya nak kenal kepada anda semua tentang jenis-jenis api. Api pertama ni adalah api kecil. Api kecil ni dihasilkan daripada kertas ataupun daun kering ataupun kain-kain macam tu. Api kedua adalah api neraka. Di mana api neraka ni disediakan khas untuk mereka yang tak bayar hutang aa, ataupun yang tak semayang ataupun yang tak bayar hutang ataupun yang suka mengumpat ataupun yang tak bayar hutang ataupun suka berjudi ke ataupun tak bayar hutang.